Jadwal Piala Dunia 2022 di Qatar telah resmi dirilis. Berikut adalah jadwal fase grup Piala Dunia 2022 selengkapnya, supaya tidak ketinggalan informasi jadwal Piala Dunia selanjutnya. Bisa subscribe serta nyalakan lonceng. Jadwal Grup A Senin, tanggal 21 November. Tuan rumah Qatar akan menjamu Ekuador di laga pertama pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan Senegal melawan Belanda pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Jumat tanggal 25 November. Tim tuan rumah Qatar melawan Senegal pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat dan Belanda melawan Ekuador pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Lanjut di hari Selasa tanggal 29 November, Ekuador melawan Senegal pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat dan tim tuan rumah Qatar melawan Belanda pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Di grup B, ada Inggris melawan Iran pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Dilanjutkan USA melawan pemenang playoff zona Eropa pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Pada hari Jumat tanggal 25 November, pemenang playoff zona Eropa versus Iran pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat dan Inggris melawan USA pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Lanjut pada hari Selasa tanggal 29 November Pemenang playoff zona Eropa melawan Inggris pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan Iran melawan USA di jam yang Sama pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lanjut di grup C, selasa tanggal 22 November, Argentina melawan Arab Saudi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Meksiko melawan Polandia pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, di hari Sabtu, tanggal 26 November. Polandia melawan Arab Saudi pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, dan Argentina melawan Meksiko pada pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Berlanjut Rabu, tanggal 30 November, ada Polandia melawan Argentina pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan Arab Saudi melawan Meksiko pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di grup D, selasa tanggal 22 November, Denmark melawan Tunisia pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat dan Prancis melawan pemenang playoff antar konfederasi 1 pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat di hari Sabtu tanggal 26 November. Tunisia melawan pemenang antara konfederasi 1 pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat dan Prancis melawan Denmark pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat berlanjut di hari Rabu tanggal 30 November. Pemenang Konfederasi Satu melawan Denmark pada pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, dan Tunisia melawan Prancis pada pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Di Grup E, Rabu, tanggal 23 November, Jerman melawan Jepang pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, dan Spanyol melawan pemenang Konfederasi 2 pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Di hari Minggu, tanggal 27 November. Jepang melawan pemenang Konfederasi 2 pada pukul 13.00, dan Spanyol melawan Jerman pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari Kamis tanggal 1 Desember, Jepang melawan Spanyol pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan pemenang Konfederasi 2 melawan Jerman di jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di grup F, Rabu tanggal 23 November, Maroko melawan Kroasia pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dan Belgia melawan Kanada di jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Lanjut hari Minggu tanggal 27 November, Belgia melawan Maroko pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat dan Kroasia melawan Kanada pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Di hari Kamis tanggal 1 Desember, ada Kroasia melawan Belgia pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat dan Kanada melawan Maroko pada pukul 18.00 waktu Indonesia Indonesia bagian barat. Di grup G, Kamis tanggal 24 November. Swiss melawan Kamerun pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat dan Brazil melawan Serbia pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat di hari Senin 28 November. Kamerun melawan Serbia pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat dan Brazil melawan Swiss pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat berlanjut hari Jumat tanggal 2 Desember. Serbia melawan Swiss pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, dan Kamerun versus Brazil pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di grup H, Kamis tanggal 24 November, Uruguay melawan Korea Selatan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan Portugal melawan Ghana pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di hari Senin tanggal 28 November. Korea Selatan melawan Ghana pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, dan Portugal melawan Uruguay pada pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat berlanjut Jumat, tanggal 2 Desember. Ghana melawan Uruguay pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, dan Korea Selatan vs Portugal pada pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Itulah jadwal lengkap fase grup Piala Dunia Qatar negara mana yang kalian favoritkan juara tahun ini.